Hai guys, udah lama nih gue gak bikin video Nah video kali ini aku mau bikin spaghetti brulee yang lagi viral Nah buat kalian pengen coba bikin Jangan lupa untuk lihat video ini karena gampang banget cara bikinnya Oke, jangan kemana-mana, tonton terus ya Sampai selesai oke pertama-tama yang perlu kita siapkan yaitu kita siapkan panci sama kompor sama air untuk merebus spaghettinya nah kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng biar nanti saat matang spagetinya tuh gak nempel nah terus kita masukkan deh spagetinya ini eh, spagetinya kira-kira satu bungkus spaghetti bolonaise eh bolonaise sorry lafonte maksudnya. Nah kemudian tunggu sampai matang. Nah kalau udah kayak gini, ini udah mateng ya. Oke kalau udah mateng kayak gini kita angkat. Nah, selanjutnya kita bikin e, bumbu untuk tumisan saus bolognese -nya. Pertama, kita panaskan wajan, terus masukkan butter atau margarin 1 sendok makan ya. Nah, tunggu sampai meleleh. Nah, Setelah mulai seperti ini, kita masukkan bawang putihnya yang sudah dicincang. Kita aduk-aduk atau oseng-oseng sampai diwangi wangi. Saya harum semutlah. Nah, kalau udah seperti ini, kita masukkan bawang bombaynya. Kita tumis lagi sampai dia layu bawang bombaynya. Layu, kita masukkan tomat. Kita aduk-aduk sampai tomatnya agak sedikit layu. Setelah tomat kita masukkan daging cincangnya. Kita oseng-oseng lagi sampai matang ya, dagingnya masak setelah makan daging mentah ini selanjutnya kita masukkan saus bolognese ini yang saya pakai saus bolognese sopan kelas satu bungkus nah selanjutnya selanjutnya kita pindahkan kita pindahkan garam kita pirat-pirat kita sendok teh ya Lalu kita aduk lagi sampai merata ya Oke, sausnya kita masak sampai matang Terus, biar tidak terlalu kering, kita tambahkan sedikit air Sedikit aja, setengah mangkok kecil ya. Lalu kita aduk-aduk lagi, -aduk sampai kira-kira ada merata ya matang, kita masukkan spageti yang tadi udah kita rebus. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata semua sausnya ke spagetinya ya. Biar enggak ada yang menggumpal. Nah setelah rata seperti ini selanjutnya bisa kita sisihkan bisa kita angkat ya taruh di wadah mantap besar terlebih dahulu Nah selanjutnya kita buat untuk lapisan brolenya caranya cara bikinnya tuh gampang banget loh e, tinggal kita siapkan panci kemudian panaskan lalu masukkan margarin satu sendok makan kita tunggu sampai meleleh margarinnya Oke, kita masukkan 1 sendok makan setengah tubuh Lalu kita aduk dengan cepat ya biar tidak menggumpal. nah setelah itu kita masukkan keju cheddar yang kita parut kita aduk-aduk sampai rata ya nah selanjutnya setelah rata seperti ini kita masukkan susu kita pakainya susu UHT ya bisa pakai ultra, diamond atau merek yang lain kita aduk-aduk sampai dia benar-benar rata dan tidak ada yang menggumpal Nah selanjutnya kita tambahkan Satu sendok makan Gula pasir Biar rasanya tuh agak sedikit-sedikit Ada manis-manisnya gitu Kayak lain mineral kita aduk-aduk, nah kalau teksturnya udah seperti ini, ini udah matang ya, bisa kita angkat oke okay, next, selanjutnya kita susun uh, spaghetti yang udah kita masak ke mangkok eh, mangkok sorry, aluminium foil aluminium foil seperti ini ya, uh, ukurannya bebas kali ini aku pakai ukuran yang kecil nah setelah kita tempatkan pada wadah aluminium foil seperti ini nah atasnya bisa kita taruh krim brulee yang tadi kita bikin ini caranya seperti ini ya Nah, setelah selesai, kita bisa panaskan panci. Nah, kita pancinya enggak dikasih air ya. Ini cuma panci dandang, kukusan, tapi bawahnya enggak dikasih air. Setelah panas, kita taruh deh uh, spaghetti yang udah kita cup-cupin tadi. Kita susun di panci seperti ini sampai penuh. Nah selanjutnya kalau udah disusun seperti ini kita tutup pancinya Kita tunggu sekitar 30 menit sampai matang Tada! Setelah matang jadinya seperti ini cantik banget kan nggak kalah kayak yang di oven Rasanya juga pasti enak banget Nah tuh cantik banget kan hasilnya Jadi nggak pakai oven pun kita bisa bikin makanan enak loh Oke, selanjutnya kita coba yuk. Uh, kayaknya enak banget deh. Hmm Yummy. Bagi yang pengen tahu rasanya, selamat mencoba di rumah ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like. Comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.